bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat PGPR yaitu adalah, pertama kita siapkan dedak. di sini kami memakai dedak sebanyak seperempat. terus kapur siri, terus apa tuh namanya? terasi. habis itu akar bambu yang sudah direndam selama tiga hari dan air sebanyak lima liter kita masukkan dedak ke dalam tong yang berisi air 5 liter lalu kita aduk dedak tersebut langkah kedua kita masukkan kapur sirih sekitar setengah sendok makan lalu kita aduk hingga rata Langkah ketiga kita masukkan terasi sekitar satu sendok teh dalam larutan air yang tersebut lalu kita aduk kemudian kita masukkan larutan rendaman akar bambu ke dalam tong tersebut lalu kemudian kita aduk lagi hingga rata kemudian kita gunakan plastik sebagai media penutup dan kita gunakan juga karet sebagai alat untuk perkat pada tong dan plastik tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Muhammad ta'ala pb saya disini akan menjelaskan tentang pengertian PGPR atau flat growth frotting duizobacteria PGPR ini adalah bakteri pemaju pertumbuhan tanaman bakteri yang terdapat pada PGPR adalah jenis jenis bakteri yang biasa hidup di akar tanaman. Mikroorganisme ini hidup berkoloni di sekitar akar tanaman yang, diper, yang, dapat men, yang dapat membantu memacu pertumbuhan tanaman dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap jamur patogen. PGPR mampu memacu pertumbuhan tanaman dan fisiologi akar, mengurangi penyakit atau kerusakan oleh serangga dan sebagai tambahan bagi kompos serta mempercepat proses pengomposan. Bergatu, saya Alam Sota Barat Saya sini saya akan menjelaskan manfaat atau keuntungan dari PGPR PGPR mempunyai, mempunyai fungsi yang sangat banyak bagi tanaman adapun keuntungan dari PGPR ini adalah sebagai berikut merangsang pembentukan hormon GPT-IA-Auxin menekan penyakit tanaman di sekitar perakaran dengan antibiotik yang dihasilkan glukanase dan ketinase Melarutkan meningkatkan Ketersediaan unsur P dalam tanah menghambat pertumbuhan dan perkembangbiakan penyakit perakaran, melarutkan unsur surfur dan meningkatkan daya serap tanaman terhadap unsur Ve. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa PGPR mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pengaruhnya secara langsung adalah kemampuan kemampuannya menyediakan dan memobilisasi penyerapan berbagai macam unsur hara dan mengubah konsentrasi fitohormon pemacu tumbuh. Sementara itu, keuntungan tidak langsung adalah kemampuannya menekan aktivitas patogen dengan menghasilkan berbagai senyawa atau metabolit seperti antibiotik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ramadhani Daulai dengan NPM 2013-010169. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerugian PGPR yang pertama ada konsistensi bakteri PGPR di laboratorium dengan di lapangan itu sangat berbeda yang kedua bakteri ini harus diperbanyak untuk aplikasinya pada lapangan yang ketiga ada regulasi atau kebijakan suatu negara kebijakan negara karena di beberapa negara kontrol terhadap produksi agens antagonis ini sangat, sangat ketat walaupun produk ini tidak merugikan manusia.